make Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. sini kemarin, guys, ya. guys So, yeah, yeah, I I day. Day. So, I'm a really medic yeah. yeah. really sure yeah. yeah. to pretend fuck me looking like no yeah. so nah? in the mirror so far keep it better seen clearer mau too Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better days. I can walk, see, hear, the celebrate, think. I can change my mind, maybe elevate. in a hard place do i work hard or live in my place you're only young one yeah that's all great but i also want to teach you where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's yeah, living with no shame wait no sitting in a sundays yeah, yeah. i guess it's different for each of us and that's okay when well, i just want to be happy how to get there I'm glad that you ask me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us <laughs> need purpose to overcome but try to do what you love when it's <laughs> said and done cause there's so many differences in each of us trust your gut, and we'll show you what you want and we'll show you what you want and we'll show you what you want and we'll show you what you want I want. kalau <tuk> ya. nah, aku nggak besi kebahan di, di video atau editing aku pakai real aja dia dari kameranya guys kalian cuma nambahin ya, like comment gitu. terus ada efek sedikit ya, lihat sambungan videonya karena pro ini Uh, cerita masalah GoPro ya GoPro ini enggak apa namanya enggak cool, itu. Nah, kita ngambil video bikin e-text kata anak-anak uh, apa namanya editing e Nah nah situ kebanyakan kepotongnya dari segi video ini paling, paling panjang dua belas ini So standarnya 6 atau 4 lah ya sekarang-lamlah paling panjang itu kalau tambah kalau nggak di mundif kadang kita mundif di government sendiri buat perpandang video ini karena kadang-kadang kita tuh males untuk ini <gifat> nyambung ya kalau yang nyambung dikasih efek dikit ya transisi lah ya, kadang ya ya mati sih kebanyakan pormen itulah mendung banget guys di atas itu Berit. oh ada. banyak pusat di atas itu ada yang mudahan gak hujan tadi aku tutup toko karena ada acara di rumah ya. Hmm. mana ya kata orang nih. Ada acara toko. Ada yang, usah juga. Mudah -mudahan, mudah -mudahan kita toko. Padahal ya takut kaget. Kebahagian, semuanya mudah-mudahan kita berjalan. Mudah kami bertahan dulu di sini guys. pertama cheap aktif Duma <laughs> <laughs> I don't think I'm going to have Nah, bensin udah banyak, Kita naik sendiri tapi udah. Ya, mudah-mudahan nggak hujan ya, mendung banget udah. Oh, Tol, please. tidak sudah belum atau nah, tenang sih camping nah, masuk ke sini takut ya ada sesuatu, <tik> ini, kalau ada suatu cuma <tik> kayak satu <tik> aku gak takut. Gak takut sama orang ya, orang <tik> abis -abis sesuatu kita bawa motor tapi motornya bisa ditaruh di rumah orang sih sebenernya. Ada barang-barang yang lalu <tuk> Ketika ada barang-barang yang lalu Mungkin Inilah kita yang sederhana. Ya. Ini. Pesan enggak mau yang ini guys. Yang Aku butuh ini tempat poli ini orang di ini, sini Ketanya. apa yang hmm. apa Tempat yang benar-benar kayak ini dan jalannya aman enggak ada yang enggak ini rusak banget gitu. Enggak ya, akan benar orang kan begitu. Kok kayak berbulet akhirnya pas ya, tau realnya udah, banyak kan kayak gitu dulu aku kan pemain ini ya kayak di aplikasi, kayak misalnya dd terus live.me, ego, gitu banyak orang kan ada juga sih yang real gitu tapi ya, banyak orang loh yang real mah apa ya Gak begitu banyak ngomong sih, Yang ngaku-ngaku ini -ngaku, punya ini punya ini loh gitu loh nah, itu sesuatu dari sang Akan namanya Suka sang incara nggak siapa butuh butuh jauh dengan masih gift gede beneran ternyata ya di dan ketawa tapi ketawanya pasti udah Aduh, aduh. Panah, apa apa bahasa juga dulu aku punya punya banyak teman online kayak di di live me atau di gitu karena aku suka main kayak gitu main sama sama hmm. aja, aja aku sama mereka lagi aku kalau misalnya di real tuh Ngomong paling ya... apa paham kita aja Gak ya, kayak mereka yang lain Memang Susah kalau ngomong mereka Gak begitu paham jadi aku... Paling ngobrol di sosnet gitu kan Kayak misalnya dari Kiki Naik di... Ya apa namanya ya dinaikin lah di gabungin ya lah gitu, ngobrol bareng paling gitu. ada, ada iya kurang, kurang kaya banyakin, ya. yang, yang lain aja, ngerayu -ngerayu gitu lain -lain. Ya. kalau aku lagi banyak ngobrol lebih bagus Terus lainnya ke WA, ngobrol gitu gitu <laughs> <tuk> <Lalu, tuk> ya, <dia, dia, tuk> ya. Orangnya, santai aja gitu, Ini langkah lagu Oh, begitu? nah sekarang udah ngeblok sini guys ga terasa udah ya. ngeblok di air pokok ke ke nah udah masuk ke darah pokok ini gak baju spain yang kayak main nah ini kenang ada kali bah ada pula ya ini, nah, ini misalnya nggak dibenerin sama pun ke sini paling dalam sini kita pelan-pelan nanti -pelan, ya, kita daripada biasa-biasa sini udah biasa di sini. kalau bisa ujung sarapan. Misal orang, -orang kalau tidak... ini ya. lewat kayak... harus bisa, bisa. santai aja semangat lewatin aja kalau kita lewat <tuk> masuk ke daerah topok kembali every minute every track lagi, tadi udah kelar, bisa belain. Aduh, senang kan? gimana mau? Ya, Pak, dijawab ya, Kang. Lurus, eh, eh, eh, lagi, eh, eh, roh Udah, masih bukan terus. <tik> ya, ya, ya, so the buckets kita melewatin berapa ini tolonglah aku masih mau nyebrang tolonglah apun aku segala galanya ya biar pun hujan santai mungkin kita bisa melewati saat ada sampai kayak gini, huh. tahu mau ngomong apa ngaco aja, kirim jalan kayak gitu. Hi. Alhamdulillah udah mau nyampe guys. Tapi itu orang miskerja aja, ntar, iya. Kayak aja orang udah biasa, hujan-hujannya. Beda lah kalau sama. Oh, masalahnya. Masa goyut ya, mau gimana. Enggak bawa salinnya. <tuh> tinggal dikit, apa kan kita nge-vlog setiap perjalanan sedar sudut sama ini gak mungkin di acara-acara kecuali ya lagi nyantai gak ada kerjaan baru sangat kok Hm hm hm Hm hm hm This <church. laughs> <I mean. makes noise> Dengan segala bidang yang kita lakukan Sedangkan Aku Mereka yang Males kerja Ya begitu guys Hmm Tapi krimisnya Gak begitu parah Biasa aja Eh Kok makin deras Polis Polis kok makin deras? kan ada pepohonan banyak. salah. Uh, masalahnya kamera nih guys. bukan harus lay, bukan kamera baju maksudnya. oh uh, oh uh, oh uh, oh. Uh yang enggak di sini aja dulu aja. Anjay. anjay. tinggal berapa menit lagi. Oke. Numpang hingga di sini dulu guys Eh, motornya yang sering di bawah nggak ada kuping. Pionnya enggak ada Numpang di sini aja dulu, guys. Hujan, kayaknya. Catre tinggal tiga tiga ya. Lanjut apa gimana ini? Hu, ini bukau aja ya? Oh my god. Ini tempat orang jual rujak apa gitu. Oh, makanan di sini tuh. Yo way.